person. wear bail around your neck you You got a friend in me. You got a friend in me. Ayo, whatzama bro? Apa kabar semuanya, Halo ma bro. Apa kabar semuanya, kalian pasti baik-baik saja. Semoga saya selalu, bro ya. Jadi kali ini bro oca lagi mau main tapi nggak pakai akun asli oca. Kalian lihat ini, ini bukan akun asli oca, tapi ini akun oca yang lain, ma bro ya. Dan akun ini, ini dijual Instagram at jublim, ya. Kalian kalau mau beli dagangan-dagangan oca, akun-akun di sana tuh banyak sekali, ma bro. Ya. Kalian tinggal pilih dari game COD, Pubg, ML semuanya, wah. Langsung aja, Ma bro, ya follow Instagramnya Ma bro, ya. Dan ini salah satu akun yang Ocha mau pakai. Kenapa, Ma bro, ya? Karena akun ini tuh berisikan uh, 7 mitik dengan 6 mitik Max, ma bro, yang tidak ada di akun Ocha, ya. Ocha mungkin punya skin Mythic yang lebih banyak dari akun ini, skin Legend yang lebih banyak dari akun ini, tapi Mythic Ocha gak ada yang next, ya. Maksudnya cuma tiga, Ma bro, ya. Tidak sebanyak ini, ini ada Switchblade Max Terus ada Kilo Max, saber 4 Max, M13 Max, Retek Max Terus Peacekeeper Max, Fennec doang nih Yang Gak Max, ya. ini ada 7 mitik. Dan yang Max ada 6 Jadi ocha bisa share ke publik ketika ocha main ranked sebanyaknya 6 senjata maaf bro ya Karena ocha belum pernah nge-share nge-share sebelumnya berbagi itu maksudnya cuma 3 mitik. Oce pengen ngerasain langsung enam mitik bro. Dan ini ada di akun Ocha yang dijual di Instagram itu kita Kalian kalau mau beli akun langsung aja ke Instagramnya. Tapi ya nggak cuma ini doang sih ada yang lain ma Kalau ini kebetulan sudah ada yang DPI bro ya. Jadi akun ini ya sudah. Sold dibilang ya, sudah terbilang sold lah. Tapi tenang, sana banyak banget akun ya. Bahkan kalau kalian pengen jadi yang sultan di CODM tanpa harus top up banyak-banyak itu, kita juga belum solusinya, Bro. Kenapa? Karena di sana tuh kalian nih mau modal akun yang puluhan juta, Bro Kalian bisa beli itu ya... Paling di bawah 10 juta ya Yang modalnya top up empat 40 juta, 50 juta Itu paling 10 jutaan aja di sana bro Terus satu skin mythic Yang kalian harus beli satu setengah juta Atau maxnya itu bisa Sampai 2-3 juta mah bro. Untuk maxin mythic ya Satu skin mythic loh Di maxin tuh bisa 3 jutaan Saya kasih tahu harganya aja Biar kalian juga pada ngerti gitu Soal harga-harga CP Yang harus dikeluarkan Untuk skin-skinnya Nah kalau legend tuh Satu Jutaan aja kalian bisa dapet, tapi di kita jebelin kalian tuh kayak Cuma ngeluarin 700, ribu Ratusan ribu aja bisa dapat satu skin legendary plus akun-akunnya. Mau bro, akun-akunnya mungkin ada skin yang epic, bagus-bagus juga ya, karakter-karakter bagus, dan tanpa harus kalian grinding dari awal. Itu saran aja sih, tapi kalau kalian mau top up CP grinding akun kalian sendiri dari awal, itu juga nggak masalah, mau bro ya. Cemuler lot, oke dia tuh pakai apa aja nih? aku <tuh> nih Toxic sekali ya ya, swarm, oke, okay. oke okay, ada termites di lot outnya termites ya, wow, ampun ya, ini pemilik sebelumnya ya sebelum Ocha, ini sangat toxic sekali ya berarti <tuh> main deh, <maburu> ya main ya bro <tuh> ya, oke okay, oke okay, oke okay. Oca mungkin satu satu load out ya, yang full settingannya bu ini dari Ocha mah bro. Mungkin kita kasih Gunsmith atau load out ini dari Ocha ya, supaya orang yang beli akun ini tidak toxic mah bro. Oke, ini dia Ocha settingin akun ini ala-ala Ocha DZ ya. Oke, mungkin kita main Search and terus tapi Ocha mau kasih sih kali ya. Iya ini toksik juga sih. Cuma lebih toksik tadi itu uh, gara-gara ada thermite gitu. jadi Ocha bilang ini aku toksik banget nih ya kan? Oke okay. Ini Ocha pakai M13 ya, udah lama nggak pake uh. Attachment-nya bagus nih orang ya? Ini kayaknya full Biar nggak acak-adul soal recoil ya, mah bro Oke, okay. ini salah sih tapi oh Oca bingung juga. Baca lupa attachment-nya untuk M13-nya apa saja, Mabr. m Spartan 13-nya, Mabr. Hmm, attachment-nya. Sedikit meragukan, Mabr, karena Ocha heh biasanya pakai no stock gak sih dulu? Amunis. Oh. Uh. Tapi keren lo, Mabr. Skin-skinnya tuh. Dia dikasih kemo diamond men. Wah, gokilnya. Ini rajin grinding banget sih. <laughs> ya aku ini bagus sekali loh ma Bro aku nakut kita jubelin ya MX9 Heartless. ini siapa nih? Orange, Red Sprite kayaknya Bro. Yeah. Uh, merah -merah gini, man, ya. uh merah-merah gini mainnya. Skin legend Diari dikasih Red Sprite. wah kemonya bagus-bagus berarti Ma Bro. ya. Yeah. ini juga. terus satu batas satu. uh. uh dia memang pakai red spread. Tapi bagus sih menurut oce ya, dikasih red spread. Switch plate-nya nah, dia enggak di kasih ke apa kemo. Oke. Okay. Mantap sekali, mantap bro ya. Ini sih nya dia unlock red spread doang untuk keskipernya mah bro ya. Betul anyway, untuk kalian yang pengen uh, joki kemo juga bisa mah bro ya langsung aja ke instagram, kita joki titik itu mah bro. itu punya Ocha juga kalau kalian mau joki kemo ya. nih kita lihat kemo nya ada berapa, ya. biasanya customer customer kita jubel ini itu juga pada joki kemo mah bro ya, suka banget, sering banget. oke, okay. di sini daymane? kecil juga dia tapi belum ada dada maskus tapi udah ada platinum. Kulti udah lumayan sih. Tapi yang aja suka dari red spray lo kayak gimana ya? Keren gitu lo, petir-petir merah men. Asli gokil, bro. Udah yuk, let's go kita langsung aja main ranked. Ayo, mah, bro. Wih, sudah di dalam game ini, jamu mau share mitika. Ah. Bro lu pada mau m 3 belas Search and destroy. saya satu dua tiga empat lima Defend the, They have the bomb. Gak laku sih, ya. Enggak. Enggak laku. Eh, ma nggak tahu kenapa nggak laku. Mungkin gara-gara m tiga itu tidak meta lagi ya. Sebenarnya nggak meta nggak bisa gak bisa dibilang enggak metal lagi sih, Pak Bro. Karena menurut saya emang 13 to ferret mantap belajar. banget dan damage juga Gussa sewakit sih. Mana musuhnya? mana lagi musuhnya. Lagi di sini pasti. Woo. Mantap sekali, Pak Bro. Grenade. Eh, ya, Jadi si diamond-diamond gini, Pak. <semic> gak mau nih ya, orang-orang Coba kita ganti senjata ke Gilo satu-satu mau bro Kita ganti ya Ini bro Gilo Ambil bro ambil bro Mantep ya senjata halo nah, lu pake gak Nah gitu dong aduh <laughs> Kenapa gue dimaksa Gue yang masak sama bro ya ada. Astaghal lagi. Astaghal Bro. Kaget ya, kaget beneran, ya, kaget, kaget, kaget. Mana ada orang lagi ya? Di sini ya sih dia. -ar -ar nih, dia mau ngarah ke Ben ya sepertinya. Nanti dulu. Ini aja nggak tahu nih orangnya pake kalau tatapan ya. Jago juga tuh orang tuh. Fresh, spread, spread bagus sama oh, Bro sekini. Ya. Kalian ada ini sini. Bagus loh ini nggak ya sih. Idi. next work. get ready for the next round. hari ini nanti mau pakai eee... keeper vs keeper, bro. lu pasti mau yeah, keeper check. kan? ambil ambil. ambil they the bomb. ambil nggak? ambil nggak? ini udah enam, mitik loh. di aku nauca aja nggak ada loh. enam ya. yang yang maks sampai enam, cuma lu doang yang mau ngambil. ambil. ambillah ambil, ambil. Nah, gitu dong. Alu. Ah, yang lain nih, ma Bro. Parah banget yang lain nih. Waduh, ma Bro. Bayangkan sekali. Yeah. Maafkan aku, ma Bro. Bomnya Keren sekali. Red spread, spread. Kalau gitu aja grinding, spread sekali ya di aku ngejeplok. Berwadah sor. Sakit banget tuh, beneran dah, enggak ada otak sih sakitnya. Nah itu beneran parah sih sakitnya. nice itu bro, pecah menang. Ya kau ada yang mau apa aja sih? Oh yang mau keren-keren kok. -keren Divis dulu bro yang penting, ya. Okay. Jangan apa nggak defuse. defuse. Friendly Shock RC is ready. Nice next work. Get ready nice for the next round. malas juga lo tuh, kan? Seberempatnya dia dikasih diamond kamu. Aku nggak lihat. Ya, gini lah nggak laku guys. Mungkin di rank legend rank Master master itu laku kali ya. Ini orangnya pada elit, nggak ngerti nih. Ya, eh, ini ranknya nih kecil banget orang-orang loh bro hmm tapi kalau kalian mau beli akun kita jubelin itu kalian bisa beli pak bro. akhirnya ada yang udah sampai legend atau kalian misalnya belum legend nih seperti akun ini, kalian tuh bisa joki langsung di saga romantic kita joki titikin in nggak keren lo efeknya. bocah nih iklan terus ya tadi kan satu video ini full iklan ya nggak apa-apa sekali, sekali kan daripada sering-sering. ini mantep nih orang nih pas ke ya. Oh, School karena kali jalanannya kita suka, pasti nice yes. ah, kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita sniper kita kita kita kita kita pass belum ada setting uh, nice. the corner. bomb uh. got the bomb ini sesedep belum ada setting standing tahu oh, yes, garu garuk nih mati aja, mereka. That round, but it's not over yet ready up. Uh. Nah, oh, apa bisa kalah? kalau gitu aja mau pakai switchblade. Nah, orang pasti mau switchblade. Ya. Itu pasti mau switchblade. Kan. ah switchblade aku tuh baru. aku dan aja pakai max Ih, keren loh yang ngertilah sih. Let's go share wide. mantap. keren tapi kayaknya. uh. Bucin yang mana ya? yang orange kali ya? ini tuh udah kayak pakai bara merah atau enggak apaan tuh bara merah apaan tuh satu lagi di mana dah orang-orang main lu bro ah buat gue deh the best mah bro kita menang hmm kalah satu run ini kita jubelin bro mantap sekali bro apa ya OC baru kali ini nih kalau aku sudah jukir padahal kita jukir sudah hampir, hampir sudah hampir dua tahun lah hampir baru hampir ya udah ma kayak gitu aja lo video kalian ini ma makasih banget lo yang menonton jangan lupa share video ini ke teman sekalian dan jangan lupa subscribe ma Wih, ada anjingnya ya? kalau gue seneng anjing ya pokoknya gitulah ma bro ya jangan lupa di like juga aktifin loncengnya ma bro agar kalian tidak ketinggalan video-video dari OC DZ ya ma bro yapsi ma bro dadah semua ya ya udah Dede semuanya See you next